Ini pelengeh, habis di PHK karena pandemi Pantang menyerah, pelengeh bikin usaha mie ayam Eh, sukses Terus, pelengeh mulai sombong Bikin cabang asik nih Tapi pelengeh kapok sama pinjaman online Tiba-tiba HP-nya berbunyi Ternyata ada SMS dari saudaranya Halo bro, saya mau pinjam uang yang banyak dong Eh, warung malah sepi Setiap ditagih, pelengeh selalu menghindar eh, Mas pelengeh Mas ditaki plengeh malah lebih galak kayak kemarin ya. Aku Pelit banget iki. pun menagih keluarga plengeh. Ayah plengeh marah. Akhirnya plengeh dicoret dari kartu keluarga. Jangan seperti plengeh. Daripada minjem duit sama saudara dan dicoret dari kakak, mending ambil kredit milenial Bank Cateng untuk investasi dan modal kerja kamu. Untuk info lebih lanjut follow Instagram Bank Cateng.